Baik, Baik, ini cemilan ya, dari Bangka Belitung. Silakan di... Sama, iya, iya, silahkan, Pak. mari, silahkan dilihat. Ambil, kita dari Bangka Belitung, cemilan khas Bangka, yaitu ampiang, ini ampiangnya, ampiang ya, ampiang ya, Ampian. ya, Ampian juga. Nah, ini sebabnya, nah, ini sebabnya. Ini adalah kretek, so, kretek ya. Kretek. Kertas. kertas kertas ya masalahnya ya. dari ikan kalau yang ini ikan cumi yeah. asli kalau ini juga ikan yang ini dari cumi oh dari cumi yang ya. ini namanya kericu kericu ini ya, ya kericu ini dari campuran ikan sama telur oh ikan sama telur kalau nah, muternya kita ada muternya berarti oh iya iya, ya benar ya, ya. ya, terima kasih ya sama sama harganya sudah tertera ya Ya, saya harga ya, sebuah orang ya, terima kasih Tuhan iya, seperti apa, barang untuk umat ini ada di penyuluh agama islam iya makanan, oke okay. crispy ikan, aping. dan uh, sabun pembersih tuh, oh. ini, adalah, ini adalah cairan pencuci piring sekali gosok atau sekali lap, langsung bersih langsung bersih, Pak? keripik jamur ini ya oh iya, ada tajamnya Pak? iya, iya, Tuhan keripik jamur ya Bepi jamur dari Jawa Tengah Dari Jawa Tengah Dari Jawa Tengah Harganya murah pak, nih, ya Tamu sini, Pak ya. Tanda tangan dulu, murah, Pak Ciri khas. Eh, coba Kalau Jawa Tengah ini ada cirinya wayang Wayang, Pak Iya, ya. Ini ada Dari Bali ya. Dari Bali Desa Bali, Bali. Bali punya apa nih? Ada maknung, Ambon, ya. Ambon. Ada kacang kepri ya. Ini dari Bali. Ini ada dari Kalimantan Utara, ya. Ada kerupuk kulit pisang. Oh, ini ada Kalimantan Utara juga, ya. Oh, masalah ada songket, ada tas, ya. Semuanya ada di sini. Ada nih. Jahe apa nih? Jahe. Nah, teman -teman. Oh. Mana yang yang unik mana nih? Oh itu apa tuh Ini, wah tapi menyehatkan. Wah tapi Sambil menyehatkan. Jenis-jenis pohon-pohonan di diambil hmm. dikeringkan kemudian di ramu pakai gula batu. Oh gula batu. Seduh buat seduh. Ini untuk kesehatan tuh ya? Itu kesehatan. Kesehatan Mas. Yeah. Ini ada juga penjaga setannya ini? Iya. Dulu harus impor impor. impor.